Halo Seperadik, Salam Budaya Ketemu lagi bareng kita di channel Pablo Pictures Kali ini kita akan mengajak Seperadik semua Mengunjungi salah satu objek wisata yang ada di Pulau Bangka Apa itu? Maka dari itu ikuti terus video kali ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Jangan lah orang. Ulur saling besar Kali ini kita akan mengajak seperadik semua untuk berwisata alam Tepatnya kita akan mengunjungi Bukit Pigis Mungkin masih banyak yang belum mengetahui Bukit Pigis itu di mana. Bukit Pigis tepatnya berada di desa Pugul, Kecamatan Riau silip Jarak tempuh dari kota Sungai Liat menuju ke lokasi sekitar 30 menit dan akses untuk menuju Bukit Pigis ini cukup menantang. I know. Bukit ini berada di ketinggian 126 meter di atas permukaan laut. Ketika kita sudah sampai di puncak bukit, kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang begitu menarik. Kawan, namanya kita berkawan. Ayo kawan-kawan, jangan galak nyakit orang yang Dari atas bukit ini kita bisa melihat pemandangan hijaunya alam dan beberapa bukit yang ada di Pulau Bangka. Di antaranya ada Bukit Pelawan, Bukit Cundung, Bukit Kupak, Bukit Maras, Bukit Bui, Bukit Panca, Bukit Rebu, Bukit Betung dan masih banyak lagi. Kalau di hari libur biasanya kawasan ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal. Ayo, ayo. juga sebetulnya kalau dilihat eh, lanskap yang kondisi sekarang sepertinya ber, ber, berpotensi untuk eh, sebagai wisata, eh, destinasi wisata eh, mungkin untuk saat ini masih dalam skala lokal eh, yang mana menurut pengakuan dari penjaga kebun penjaga daerah sini gitu kan kebetulan ini kan memang eh, seperti kebun lah gitu karena di hamparan di bawah sana banyak tanaman eh, Uh, duren sama alpukat gitu. Nah, menurut penuturan dari penjaga kebun sendiri, uh, bukit ini uh, ramai dikunjungi setiap akhir pekan, apakah itu satu minggu, oleh mereka warga desa sekitar sini lah, gitu. Khususnya di wilayah kecamatan Silip uh, ada juga menurut pengakon beliau yang datang dari Belinyu, yang sengaja datang ke sini. Uh, kalau lihat uh, view di sini ini sepertinya cocok untuk uh, spot foto. Seperti foto yang ada di sini Lanskap yang ditawarkan Cukup menarik Sekian dulu kita menemani Seperadik semua berwisata di Bukit Pigis Lain waktu kita akan Mengajak Seperadik semua untuk menjelajahi Tempat-tempat yang menarik lainnya Pastinya Seperadik tetap setia Di channel ini Sampai jumpa dan salam budaya Menpadai